betul. Silakan maju ya. Jika masih ada tempat untuk diisi, silakan maju merapat. Yang chef sudah, nyala. <coughs> Mari silakan. Ya, selagi masih bisa merapat, silakan merapat. Agar yang di belakang juga bisa mendapatkan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum نبدا, نريد Sebelum kita mulai, kita beliau yang sebelum kita mulai, tolong HP-nya dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke tas. Beliau tidak ingin ada di antara peserta dan jemaah sekalian memegang HP. Kalau seandainya beliau lihat HP, mohon maaf jika HP-nya nanti akan kita ambil. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan Kita harus berusaha untuk beretika dengan Ada para penuntut ilmu di dalam majelis ilmu Dengan kata lain Kita tidak ngobrol Tidak berbicara sendiri Tidak sibuk sendiri Bismillahirrahmanirrahim إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى اختارنا من بين onaskecerin an nakuun atba'an li <tanyol> hadha an Muhammad alayhi as-salatu was-salam min ni'am allati la tu'ad wa bismillah alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ba'd shaykh dabtar haytham ta'ala <tanyol> dalam kesempatan <tanyol> berbahagia kali ini membuka pertemuan <tanyol> kita <tanyol> dengan <tanyol> sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang berisi tentang pesan-pesan yang sangat penting diantaranya adalah pujian dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penjelasan bahwa hidayah dan kesesatan keduanya berada di tangan Allah serta persaksian bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan uh, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah serta utusannya kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah memilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak untuk menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan dan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ma hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada sebuah pertanyaan menarik Sebetulnya apa hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diniut terkabihahilah Allah subhanahu wa taala. Kata beliau jawabnya bahawa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Allah di mana seseorang Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kecintaan kepada baginda Nabi saw. Al-Lathi liy-sha fi qalbhi shay min ma'habe Nabi saw. Hal ini iya kafir kufur akbar Nabi saw. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada secercah rasa cinta kepada baginda Nabi saw, maka dia telah terjatuh di dalam kufuran yang sangat besar. لكن لا يمكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita garis bawahi, bahawa kita tidak mungkin menjadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setara dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Al Sallallahu Alaihi Wasallam labuh أن يحب أكثر من كل مخلوق لكن لا يمكن أن تكون محبة مساوى لمحبة الخالق لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق نعم Kata beliau bahwa kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena di sini ada sebuah kewajiban di mana seorang hamba diminta untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun. Limadana uhibbu an-nabiy alaihi wasallam? Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Limadana uhibbu? Kenapa? Alasan yang pertama, karena Nabi Sallallahu adalah utusan yeah. Allah. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang kita cintai dari melebihi segala sesuatu, maka kita harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ke kita kepada makhluk lainnya. Walil Allah Subhanahu wa Alasan yang kedua, karena Allah S.W.T memerintahkan kita agar kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Islam. النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لكل خير يلحق بنا كل خير يلحق بهذه الأمة سببه النبي صلى الله عليه وسلم فلو صنع لك إنسان معروفا يعني مثلا كان سبب في Methala, Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam merupakan penyebab datangnya kebaikan dan kenikmatan tu, kepada kepada kita semua apabila seseorang merasa cinta kepada seseorang yang telah berbuat <-tuh> kepada dirinya yang telah menjadi penyebab untuk sampainya kebaikan kepada dirinya dia pasti akan mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya lalu bagaimana dengan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah penyebab datangnya banyak kebaikan kepada umatnya bahkan kepada setiap orang dari kita nuhibbu Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam lima ataahu Allah subhanahu wa taala min mahasin al akhlaq wal a'mal diantara alasan kita, kita, Nabi kita, Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan karunia bagi Nabi kita, Alaihi Wasallam kita, kita, yang mulia berupa kita, Etika yang sangat agung apabila sebagian kita terkadang terkesan kepada saudaranya karena akhlaknya yang indah dan tingkah lakunya yang baik lalu bagaimana dengan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nuhibu alaihi salatu wassalam karena tahammal al-masaq wal adhiya wa ma ila dzalik hatta belenggana hafidzin, Bagaimana mungkin kita tidak mencintai baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam, sementara beliau telah berjuang untuk kita, sementara beliau telah bersabar menerima ujian dan cobaan agar tersampaikan agama Allah subhanahu wa taala secara sempurna kepada kita. Beliau dahulu shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, sungguh aku telah diuji. Sungguh so, aku telah diuji oleh Allah subhanahu wa taala di saat orang -orang di mana orang-orang tidak banyak diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Ia nentafqnah. Alah maha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahab min kul mahluk. Oleh mana antakum maha pahatmu samai maha pahat al-Khalik. Subhanahu taala. Maha bertafqin. Maka ada satu poin yang harus kita sepakati bersama bahawa kita wajib mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak melebihi kecintaan kita kepada kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala <tanya> pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita mencintai nabi sallallahu alaihi Wasallam sementara beliau telah meninggal dunia nabi <tanya> sallallahu alaihi mungkin lakin Ya. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka sangat mungkin bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kondisi beliau yang sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya kita menyampaikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal an jahad mahabbah an alaihi wasallam bimautih. Apakah kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terputus dengan meninggalnya beliau? Tidak tentunya tidak terputus mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam بعد موته تكون بمحبه cara mencintai nabi SAW setelah beliau meninggal dunia adalah dengan mengikuti tuntunan dan syariat nabi SAW alaihi wasallam بأن تعلم caranya dengan kita mempelajari sunnahnya yakni الذي لا تعلم السنه هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كذاب في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 maka apabila ada seseorang yang tidak ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW kelain dia mencintai Nabi itu perlu untuk dipertanyakan kerana dia di sini telah berjusta kemudian tanda yang ketiga ketika kita mencintai Nabi SAW adalah kita berusaha untuk mengajak masyarakat dan keluarga kita agar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Kemudian tanda yang keempat, seseorang dikatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berusaha untuk membela ya? sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita ketahui bersama bahwa cinta terhadap Nabi SAW tidak hanya sekedar kalimat yang bisa diucapkan dengan lisa karena memiliki konsekuensi dimana seorang yang mencintai Nabi SAW harus terlihat tanda-tanda cintanya الكل الله عليه وسلم sebagian orang berangan-angan. apabila dirinya dijadikan Al oleh All Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan para sahabat Nabi yang dahulu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersamanya, mempelajari ilmu langsung dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat di belakangnya, melaksanakan ibadah haji dengannya. bukankah ini adalah sebagian orang? Qaddar Allah Subhanahu wa taala علينا Allah nujrik haal. Namun di antara tabir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, di mana kita tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk e, termasuk dari kalangan para sahabat Nabi. Tapi firdaus Allah memfakri, yakinan tuderi kah? Al-an bil amal. Namun di surga Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba untuk menjadi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selama di dunia seseorang berusaha untuk mengamalkan sunnahnya. Lain Nabi SAW bersyara bhalah, Qal almaru ma'aman ahab. Karena bagaimana Nabi SAW sendiri yang telah memberikan kabar gembira bahawa seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang yang dia cintai selama di dunia. Hal mahabba takum bil attibah atau bil abtida. Apakah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat direalisasikan dengan mengikuti sunnahnya atau dengan menambah-nambah syariatnya? Yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti min al-umura allati a'taha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-karamat allati a'taha an-nabi alaihi salatu wassalam al-hawd, hawd hawd nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu masirat shahr wa 'amduhu masirat shahr. Naam. Di antara karunia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda di mana panjangnya sejarak satu bulan dan juga lebarnya sejarak seseorang yang berjalan menghabiskan waktunya selama satu bulan. Jurayyah syarab min haudh nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirah Apakah kita ingin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum dari telaga bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti? Terserab min hadhih min sunnatih. Di dunia, yaqoon al jaza min jenis amal. min hauz Alih Sallallahu Alaihi Maka caranya adalah dengan meneguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama di dunia. Balasannya akan setimpal dengan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Allah akan memberikan kita karunia dari telaga baginda Nabi saw. Tertanya nabi saw. Di dunia, al-ghafir al-akhirah yujud malaikah paula paula. al nasi. Yerjegu nasi. Yerjegu al Yerjegu nasi. Yerjegu nasi. Yerjegu nasi. Yerjegu nasi. Yerjegu nasi. Yerjegu nasi. Ya'ni limadha turji'u haulah, yuqallahu alaihi s-salatu wa salam innaka la tadri maa ahdathu ba'daki, yaitu tada'u, yukul alaihi salatu wa s-salam, suhqan, suhqan. Namun, sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam di mana dia menambah-nambah syariat Nabi SAW dan berbuat bid'ah. Ah. Di hari kiamat kelak akan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga telah haja beliau SAW. Kemudian didatangkan oleh Allah SWT sebagian dari kalangan umatnya. Namun para malaikat akan menolak mereka. Para malaikat akan menghalau mereka. Tetapi Nabi SAW menyaksikan hal tersebut. Nabi SAW meminta kepada para malaikat dengan mengatakan bahwa mereka adalah umatku umatku namun para malaikat menjawab sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat di saat mereka di dunia mereka telah merubah-ubah syariatmu lalu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan persaksian tersebut dari para malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjauhlah kalian menjauhlah kalian Nabi alaihi salatu wassalam balagh atau Di sini ada sebuah pertanyaan apakah Nabi SAW alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini dengan sempurna atau belum menyampaikannya Belak. apakah beliau telah menyampaikan agamanya wa kaifa haddiddin Bagaimana kita melihat agama yang mulia ini? Hal-hal tertentu Apakah agama Islam adalah agama yang kurang? Hatta bertanya di bawah nas. Sehingga memerlukan tambahan-tambahan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh sebagian orang. Ismaila yang berkata Imam Malik, r.a. Imam Dara al-Hijrah. Dengarkan baik-baik petua dan nasihat dari Imam Malik, r.a. Seorang ya. Imam di kota Madinah. Berkata yang menzama, iaitu kafir. يعني من زعم يعني كذبا وزوراً أن في الإسلام بدعة يراها هو أنها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمانة لأنه ما يمكن أن يقال ممكن نضيف لهذا الشيء لأنه لو قلنا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وهو الأمين عليه الصلاة والسلام Ya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang menyangka bahawa di dalam agama Islam ada sebuah bidah yang dinilai baik, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan dalam menyampaikan risalah. Karena tidak mungkin seseorang mampu menambahkan di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara syariat beliau telah sempurna dan kita telah menyak Subhanahu wa ta'ala di sisi yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar sebagai orang yang amanah hal yujad bid'ah hasanah wa bid'ah apakah ada sebuah bid'ah yang dinilai hasanah yang dinilai baik dan ada juga bid'ah yang dinilai buruk yujad aw la yujad ada atau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di كل جمعة berkata, Apakah Nabi SAW pernah menerangkan bahwa ada diantara antara bid'ah yang dinilai baik? Bukankah beliau SAW alaihi wasallam pada setiap Jumat beliau mengatakan, "Setiap Jumat beliau mengatakan, Seluruh bid'ah itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya. Jika seandainya ada bid'ah yang dinilai baik, ini saya akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak pernah terjadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu, ada bid'ah yang hebat atau bid'ah seeya. Kita berdalil. Dalil yang kau lihat, bid'ah kuliahlah. Lalu. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk? Pasti jawabannya adalah teman Dariq. Sementara Dariq dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan seluruhnya, bahawa bid'ah seluruhnya adalah sesat. Dia berkata, Dia berkata, Bagaimana kita berkata bahawa bid'ah hasanah atau bid'ah say'ah? Bagaimana kita berkata bahawa bid'ah seluruhnya adalah bid'ah? Dia berkata, Sebagian orang beralasan mengatakan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk membedakan antara bintah yang baik dan bintah yang buruk. Ketika kita tanya kepada mereka, bagaimana caranya? Apakah dengan syariat? Dengan Dalil Mereka menjawab tidak. Akan tetapi dengan dengan akal, akar kita bisa membedakan mana bina yang baik dan mana bina yang buruk. Apabila ini adalah jawaban dari mereka maka mereka telah bertanya teguh dengan satu kaidah yang telah ditetapkan oleh iblis. Obatlah nasi kudap, anda maafkan penanya. Sebagian orang akan marah <tuh> apabila ya, kita menyebutkan sebuah amalan mempunyai sebagian amalan dengan amalan yang bina. Lima, <tuh> kenapa? Karena yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Karena dia ingin membuka lebar-lebar pintu untuk menambah syariat syariat Islam. Dia ingin melakukan perubahan dalam syariat di syariat Islam. Dia ingin merubah syariat Islam. Ya. Secara tidak langsung dia ingin menjilisih Nabi SAW. Ya kulhala Karena kondisinya mengatakan bahwa bid'ah yang dia lakukan itu baik dalam pandangannya. memang seperti itulah bid'ah. apabila kita memandangnya dari satu sisi, maka akan terlihat bahwasanya bintang itu baik. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi yang lain, kita akan menilainya bahwa bintang tersebut adalah bintang yang buruk. Seperti itulah memang fikrah. itu <Sess> Contohnya misalkan, insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan salat isya 6 rakaat bertepatan dengan hajian yang sangat bermanfaat. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Lima jarak. Kenapa tidak boleh? Allah menghakimi Allah salat. Apakah Allah subhanahuwataala akan menghukum kita kerana salat? Allah menghakimi Allah salat subhanahuwataala. Apakah Allah subhanahuwataala akan menghukum kita kerana kita melaksanakan salat? Tidak. demi Allah. Allah tidak akan menghukumi hambanya karena dia melaksanakan salat. Ada mencari. Ini kalau kita memandangnya dari sisi yang lain. menjadi Allah al Sunnah. Sallam. Namun apabila kita melihatnya dari satu sisi yang lain, ya. maka Allah SWT pasti akan menghukumi hambanya apabila mereka menyelisih Sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya sebanyak empat raka'at, maka kita sebagai umatnya tidak boleh menambah dan tidak boleh menguranginya. Hal yang sah, isya berapa rakad? Apakah sah? Boleh kita melaksanakan sholat isya tiga rakad? Tidak. Lima rakad, enam rakad, sebelas rakad. Sholat wajib. Tidak boleh sholat tiga rakaat dalam salat Isya itu sama saja seperti orang yang menambah salat Isya lima rakaat ataupun enam rakaat karena semuanya sama-sama batil sholatnya atau batal salatnya tidak sah. ada seseorang yang bersin di atau di hadapan Umar Kemudian Orang yang bersin ini mengatakan ketika dia bersin, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Ya, wa sih. Yes, eh? Apakah boleh? La, alhamdulillah, ma Tidak boleh, karena memang syariatnya, apabila seseorang bersin, cukup mengucapkan, Alhamdulillah, tidak perlu ditambah. Karena kehadiran Nabi SAW, ma pusalli Kemudian. ada jam. Nabi Abu Umar ya. Lah, enggak. Nggih. Kemudian ya. orang tadi ketika diingkari, apabila ya, diingkari, pasti dia akan mengatakan, apakah engkau tidak mencintai Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai ibadah ya, kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala, engkau beri di satu sisi. Nah, kala Abu Umar menjabarkan, "Ma ha sadqa Rasulullah" Kemudian Abdullah bin Umar memandangnya dari sisi yang lain. Dia mengatakan, bukan seperti ini dahulu Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam kami." al-adab. Contoh yang lain dalam permasalahan adab. Man al adab? Siapa yang mensyariatkan kita untuk memandangkan adab? Man? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nu Baik. Nurid, nuratin adanya. Baik. Kalau begitu? Kita ingin dalam satu salat dua adat dengan tujuan Agar manusia lebih banget diingatkan, diingatkan dan segera bersiap-siap. Ya. Eh, setiap salat dikomandangkan dua adat baik itu salat subuh, salat tubuh, salat asar, salat magrib ataupun salat isya. Mungkin Apakah itu boleh dilakukan? Ada. Ini. ada! Ini adalah ada! Karena kebanyakan orang sedang sibuk dengan dunianya Kita ingin memanggil mereka, mengingatkan mereka agar bertahari masjid Mungkin! Apakah mungkin untuk dilakukan? Ada! Mungkin 5 ada! Sangat mungkin, bahkan lima kali ada itu juga mungkin Wasbihillah, dan pada akhirnya agama ini akan menjadi uh, sesuatu yang dipermainkan. Ada yang boleh ketepih ada seseorang yang memberikan saran agar dikomandakan dua ada. Ada yang boleh ketepih salat alana. Nanti yang lain akan memberikan sebuah salat ada tiga kali adan. ada. Lagi lain, ada lagi yang lain perlu dikomandakan lima kali ada. Terlebih ketika salat sunnah. Iden ada wasbihin. Pada akhirnya ini bukan dari bagian agama agama Allah Subhanahu Wa Taala. dan akhirnya agama menjadi sebuah permainan. awal. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kita statusnya adalah seorang hamba atau seorang Tuhan? Al Apa yang harusnya dikatakan oleh seorang hamba? wa Yang harus dikatakan oleh seorang hamba adalah kita mendengar dan kita taati. Kalau قال لنا قائم لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات? Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita salat subuh dua rakaat sementara salat zuhur empat rakaat? Limana? Kenapa? Karena مش عملك. Ini bukan tugas kita. Ada jika kita mengakui bahwa kita adalah seorang hamba, qul sami'na wa ata'na. Coba katakan Al-Rab Taala Allah Subhanahu wa Taala yang berhak memberikan perintah. Adapun kita sebagai seorang hamba cukup mengatakan kita mendengar dan taati. Ya. orang beralasan bahwa dia bebas. Allah yang Mengatakan bahawa dia bebas dalam beragama, terserah dia dia boleh memandangkan adam dua kali. Tidak ada hubungannya dengan anda. Jangan mencoba untuk masuk ke dalam urusan saya. Tidak, naful hadee maha. Tidak bisa, karena ini berkaitan dengan cinta. Kita diharuskan untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti syariatnya <favorite. tuh ses Whoa> ada beberapa hal yang mungkin kita menilainya adalah sesuatu hal yang remeh namun bisa jadi akibatnya fatal <tuh> <tuh sesuatu yang tersera> beberapa sekte yang menyebabkan diri mereka ke dalam agama Islam كم في القضاء عندنا؟ أدب ربك نوريك كم؟ أدب ربك نوريك قال عليه الصلاة والسلام محذراً الأمة من الافتراب قال وستفترق أمتي إلى ثلاثة وسبعين فرمى Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, "Takutlah itu memperingati umatnya, agar tidak terjadi perpecahan di umat Islam bahwa agama Islam atau umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kullabina. Nabi memfonis semuanya berada di dalam api neraka, kecuali satu golongan, Siapa mereka? Para Arabi Apakah para Apakah orang-orang yang bertempat tinggal di Saudi saja? Indonesia. Apakah golongan orang selamat adalah orang-orang Indonesia? Alhamdulillah. Anam Segala puji bagi Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat golongan orang yang selamat dengan suku ataupun negeri, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengikat golongan orang yang selamat dengan amal perbuatan. Kalau mana Allahi Yum wa Ashabi, iaitu sifatnya orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah. Wafiruah kalau jemaah yang disertamahu, yang bersertamahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-Sahabatul Mu'allim. Ada orang-orang yang mengikuti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam riwayat yang lain dijelaskan yaitu orang-orang yang berkumpul di atas suatu perkumpulan yang dahulu menyatukan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Setiap sekte di dalam tubuh umat Islam yang dinilai sesat. Itu sebetulnya rata-rata mereka semuanya mengikuti sosok panutan yang tidak maksum. Kecuali satu golongan yang dinamakan dengan firqatul najiyah, di mana mereka hanya menisbatkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah orang yang maasum, yang terselamatkan dari dosa. bin as sahaba ada seseorang di antara para sahabat yang pernah berkata, ana asum SAW malam yang akan setelah dia bangun?" Apakah Nabi SAW malam yang puasa baik atau tidak baik? Nabi SAW malam yang terjadi di jannah, bab Apakah Nabi SAW malam yang terjadi setelah satu pintu untuk pintu orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar Apakah Nabi SAW Nabi alaihi wasallam pernah berpuasa, tidak berbuka? La, tidak, Nabi tidak pernah melakukannya Maka hal tersebut di nilai bidah Siapa yang mengatakan mempunyai hal tersebut? Fahirragi ba'in sunnit hikar Al-ladiya sumwa yukhtir Hata ragi ba'in sunnah Talakah sunnah Nabi SAW sendiri yang mempunyai Bahawa itu bukan dari sunnah Beliau mengatakan barang siapa Yang tidak suka Yang mempunyai sunnahku Maka dia bukan dari korangku Man abad na'as Siapa orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? Man? Siapa? Nabiy Saleh berkata, "Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu." Apakah ibadah ibadah Nabi SAW? La mumkin an ya'ta al-insan bi'ibadatu usawa ila ibadatu Nabiy SAW. Bagaimana ba'da itu? Lazim Orang yang paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah kita ikrarkan bersama dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan ketika kita mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Di sini adalah sebuah persaksian yang artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa mendatangkan sebuah ibadah melampaui ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak menyamai ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang lain yang berkata, Adapun saya saya akan melaksanakan salat tanam bertindak akan tidur. Tiada mulai salat malam muraqobah ya, fii nabi sallallahu alaihi orang yang melaksanakan salat malam dan tidak mau tidur ya. bahwa itu bagian dari sunnah yang nabi bahwa itu adalah bagian dari sunnah yang dia, yang dia selisih ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi, beliau berpuasa dan beliau berbuka, beliau berasal salat malam dan beliau juga beristirahat. Inilah asrakah tekum bijah. Pelajaran yang perlu untuk kita catat di sini bahawa terkadang ibadah salat bisa dinilai bila. Wasiapaja tekum bijah. Bahkan berpuasa juga sama terkadang bisa dinilai bila. Subhanallah. Alim min ulama al-Yahud Alim min ulama al-Yahud min kibar ulama. Al makhfu beliau ada seorang ulama dari pembesar selama orang-orang Yahudi mengetahui dengan yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna namun sayangnya ini tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin jahal al al ulama Yahudi رضي الله عنه آية في كتابكم نسرة يعني عندكم في الإسلام آية هذه الآية لو كانت يقول عندهم عند اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيد يقول هذه آية لو عند اليهود كان جعلنا نزول هذه الآية عيد مثل ما جعلنا عيد dan Allah Musa seorang yani şey nah. ya ya. so alim ulama Yahudi ini pernah ber mendatangi Umar bin Khattab anh, dan berkata kepada beliau bahwa ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ayat tersebut diturunkan kepada umat Yahudi niscaya kita akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya sama seperti hanya sebuah hari dimana Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi Musa bersama kaumnya ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang mulia ayat apa itu? Kalau Allah mengatakan dia ayatnya. Bagaimana yang dibacakan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna. Bahawa tidak mungkin seseorang menambah-nambah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berinovasi dalam agamanya. Kalau Umar Rasulullah Lihat al-Hadram dari Yahudi. Kemudian Umar Rasulullah Sallallahu berkata kepada ahli ulama Yahudi tadi. Pada hari yang nuzul hadis ayat, kan ada lagi dia, lagi sebanyak. Nampaknya. Maknanya apa? Kalau nuzul pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang hari Jum'at Naam Kata beliau, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Al Wasallam, Kita sedang berada di dalam dua hari raya yang berkumpul dalam satu waktu Yaitu Hari Arafah dan Hari Jum'at Hal ba'da hala Nakul bid'a Hasan. Apakah setelah ini kita berani menilai ada fitnah yang dinilai baik La kull bidha, walala nabi Tidak seorang muslim tidak akan berani menentang perkataan nabi Sallallahu Alaihi wal yang secara tegas mengatakan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat. Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, inna shali akha, shali akha, لا ماذا ما علي؟ نعم الله سبحانه وتعالى من أداءك أني سأشعرني أرمي من بجير أرمي من مرده كان أرمي من منهن هو الأبدى يعني المخطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له ودلت هذه الآية المفهومة أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى ذكره ويبقى أذوره bahwa, akibatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, dia adalah al-abtar. Yaitu, orang yang putus salah satu anggota anggota badannya. Dengan kata lain, tidak ada kebaikan yang dimilikinya Secara pendalilan mafhum yang diambil atau dikutip dari ayat ini, menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam mereka memiliki banyak kebaikan. والله سنسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أدى الأمان؟ هل نصح الأمة؟ هل بلق؟ هل جاهد في الله حق أجهاده؟ الله يسألك عنه النبي صلى الله عليه وسلم دمي الله setiap kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau telah menyampaikan risalahnya? Telah menasihati umatnya? Telah berjihad dengan sebaik-baik jihad dalam membela agama Allah? Setiap orang dari kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluka Allah an hadza allazi ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ta'allamta? Hal 'amilt? Hal da'awt? Hal sabart? Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kita semua tentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Apakah kita telah mempelajarinya dengan baik, mengamalkannya dengan benar. Apakah kita telah berda'wah, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam? Apakah kita telah bersabar di saat di dunia, tatkala mempelajari sunnahnya, mengamalkannya dan berda'wah menyeru untuk mengikutinya. Al-A'immal Arba'a. أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله إلى اليوم نقول الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله إلى اليوم دعوات لهم لماذا؟ لأنهم أحبوا السنة نسميهم a'immat ah, al sunnah a'immat al-islam al-a'imma al-arba'ah ulama empat mazhab yaitu Abu Hanifah Malik Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal sampai detik ini kita selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya bahkan mereka kita juluki dengan ulama ahli sunnah Kenapa? Karena mereka mencintai Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang menyebut salah satu nama di antara nama-nama mereka, melainkan kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya untuk mereka. Kul wahid min ala im al arba'ha ula, yaqul, iza rai'tu bkalami yuqalif kalami Nabi Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam, utruk kalami. Setiap orang dari ulama empat madhab telah menegaskan bahwa apabila perkataan mereka menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan perkataan mereka dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang, selamat datang, selamat Tidak, no, tidak. No, no. Bismillah, Alhamdulillah, shalli kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan" syariatannya turut salah haram hukum asalnya ketika seseorang ingin melaksanakan salat tanpa ada salat tertentu maka itu diharamkan itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menerangkan akan bolehnya melakukan salat tersebut contoh misalkan ada seseorang diantara kita yang ingin melaksanakan salat 15 rakaat hal ini ibadah atau adab maka kita tanya ini bagian dari ibadah atau bagian dari adat? Salat ibad. Idan haram, hatta atbi dalil. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya salat adalah bagian dari ibadah. Maka salat tanpa ada dalil yang menerangkan akan pensyariatannya, ini adalah sebuah sebuah bid'ah. Ah. Yeah. Contoh yang lain, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa dia ingin berpuasa di malam hari tapi berbuka di siang hari. Assalamualaikum. Dan puasanya ini adalah puasa Ramadan. Filleh. Tapi di malam hari. Murih karena Kena. Laajatgam. Kena. Seseorang yang berbuka. Kalau mana? Berbuka. Qulna anto mithal iblis. Tukadem akhlaq. Allah amar bersiama nihar, bukan bersiama lain. Hadi ibadah. Contoh yang lain, ketika seseorang ingin berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari dengan alasan bahwa puasa di malam hari tidak melelahkan, ya, tidak menyusahkan, dia beralasan bahawa tidak ada bedanya antara puasa di malam hari, di siang hari. Maka kita katakan, ya, di sini engkau mengikuti kaedah iblis, karena engkau mengedepankan akalmu, karena puasa adalah bagian dari ibadah, tidak bisa seseorang sewenang-wenang dalam menentukan ibadah. Al-thani al-adat halal illa li nafs. Kemudian, kaedah yang kedua bahwa hukum asal setiap adat itu dibolehkan dan dihalalkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contoh: memakai kopiah seperti ini dibolehkan atau diharamkan. Ha? Seseorang harus berpegang teguh dengan kaidah asal bahwa hukum adat adalah boleh. Orang yang mengharamkan uh, sesuatu adat, maka dialah yang mendatangkan dalil karena hukum asalnya boleh. Yalbas, contoh yang lain. Misalkan memakai uh, sorban, Thawb. memakai uh, gamis, Izab, memakai sarung, Kamis Makai koko baju koko. memakai kacamata. Sha'a, memakai jam. Al al Hukum asalnya semuanya. Al haram, Orang yang mengharamkannya harus mendatangkan dalil. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa baju koko tertentu haram, ala haram. Maka kita katakan datangkan dalil yang mengharamkannya. Qal Ya ketika dia mengatakan bahawa ini adalah sutra Ya haram 'ala ar-rijal jaa'a bid-dalil alhamdulillah tamam yeah. Ketika seseorang mengatakan adalah kain dari sutra Dan di dalam dalil diterangkan bahwa hukum memakai sutra adalah haram Ketika dia mendatangkan dalil maka Alhamdulillah Kita tentunya harus menerimanya ya, Contoh yang lain, misalkan ya, Apabila di antara adat ya, masyarakat kita adalah merokok Bagaimana pendapat kita? Dukhan, ibadah atau adat? Ya. Rokok, apakah bagian dari ibadah atau kebagian dari adat? Halah Halal kan apa masalnya? Nakkulah. Ya, kita katakan tidak. Fi adillah,ليس دليل واحد. Ada banyak dalil yang menerangkan akan keharaman rokok, bukan hanya satu dalil saja. Wa yuhillulaha muttaibatu, yahrimu alaihi mutkhabait. Di antaranya Allah Subhanahu wa Taala berserban mengatakan bahawa Allah menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Wa yang malaikat. Maka di sini ada sebuah pertanyaan, orang yang merokok kira-kira akan didekati oleh para malaikat ataukah didekati oleh setan? <tuk> ya. Mana yang kita pilih antara tukang pandai besi ataukah orang yang menjual minyak wangi? <tuk> ya. Tukang pandai besi yang kita pilih, betul? Yang kau lahana rujuk, al Sebagian orang beralasan bahawa seorang lelaki, yeah. yang betul-betul lelaki adalah orang yang bisa merokok. Nampol anda lelaki Al-Shabtuhan, <laughs> 25 tahun, mana sudah rujuk? Nampol. Nampol. Kadarnya <laughs> di kita yeah, ada perempuan juga yang merokok, yeah, 24 jam dia merokok, tapi statusnya tidak berubah menjadi lelaki, tetap wanita. Lewa akhraj insan, million rupiah. Ketika seseorang mengeluarkan uang satu juta, misalkan Uharakha. Kemudian uang tersebut dirobek-robek ya. Atau dibakar, kemudian uh, ditiup Kira-kira kita akan mengatakan apa? <laughs> nah, Pasti kita akan mengatakan, ini orang gila yang buang-buang duit تأخذ من النقود وخلا مجنون أنت لا تلعب في النقود dia sudah gila بعد الدرس بعد الدرس بعد العشاء سطلك خرجنا هنا الشارع يا كده keluar jalan وجدنا رجل تحت الموتور هذا جالس معه هذا مصاص ويسحب من الشكمان دباب ويضحك Nah, فهمت? Kita ya. Naam. Kita akan mendapati ya seseorang yang memegang motornya sambil merokok. Nah, فهمت? Tahu menghisap هذا اللي تشرب به الماء? ايوه, نعم. هو هناك يسحب من هذا اللي يخرج كما يسحب الدخان ويدخن. نعم. Contoh yang lain katakan. Ketika ada seseorang yang menyalakan mesin motornya, kemudian dia mengambil sedotan, kemudian dia isap tuh asap dari knalpot sambil duduk di atas sejadah Kira-kira orang ini enaknya dikatain apa? Majnoon. yashrab duhan Limadad, fulus, ya. motor, usah ya. kata beliau kita pasti akan mengatakan bahwa ini adalah orang orang gila. ya Kenapa kita harus membuang-buang duit kita beli uh, dengan uang kita, kemudian kita merokok? Kita ajak dia untuk merokok secara gratis. Kita nyalakan mesin motor, kemudian minta dia untuk menghisap asap Kenal Quran. Ma huwa ahsan makan li shurb Orang yang suka rokok biasanya merokok di tempat apa? Tempat apa yang paling disukai oleh para perokok? Al-Hammar. Ka kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar kenapa Kamar karena beda-beda tipis. Karena memang di situ adalah tempat. ma Karena di kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan. Ketika dia berlama-lama di situ, berarti dia ingin berkumpul dengan setan, tidak mau berkumpul dengan para malaikat. Kita jangan pernah menertawakan orang yang merokok. إنصحه. baik-baik. Kita bantu dia untuk melakukan. Berusahalah untuk. Merupakan. لا ya. Kita jangan duduk di dekat orang yang merokok. لو تجلس مع المدخن أنت تدخن أكثر مني. Ya. Kalau kita duduk ya di samping orang yang merokok, nantinya kita akan merokok lebih banyak daripada dia. Fi'andi ahad al Jadi ada sebuah contoh bahwa beliau mengetahui ada seseorang yang uh, jenggotnya lebat. Yakulana fil amal nhamu arba di kofa wa'ida. Dia menceritakan bahawa di kantornya dia ada empat orang salah satu bekerja dengan empat orang tiga di antaranya merokok. Sementara dia yang tadi berjenggot lebat tidak merokok. Kata dia demi Allah ketika saya pulang ke rumah. Saya berfikir bagaimana caranya saya bisa merokok. Tidak mahu terus merokok, tetapi mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan. Dia Pribadinya tidak ingin merokok, akan tetapi karena teman-temannya merokok, ini yang membuat pengaruh sehingga dirinya membayangkan bagaimana dia bisa merokok. Ya, kalau kita tidak memulai untuk menasehati teman-teman kita yang masih merokok, ya, ya, pasti dia akan mengajak kita untuk merokok. Ambil rokok coba. Ras, Nah, insya Allah, pikiran kita akan tenang. Hasbunallah kita harus bekerjasama membantu teman-teman kita agar mereka berlepas diri dari rokok di sini ada sebuah pertanyaan untuk jamaah sekalian Apakah kita lanjutkan setelah selesai salat Isya atau selesai sampai di situ Oke yakin semuanya akan siap untuk melanjutkan El fajr Sampai subuh Bismillah.